Hi everybody, welcome back to my channel. Kembali lagi sama gue di sini. Ya, oke. Okay. Kita mulai aja di sini gue mau spin di Turbo 20 kali ya. Kita langsung hajar aja ya. Oke. Okay. Di sini gue main di bet 6000, DC aktif ya dan di sini gue bawa modal 100 ribuan aja ya. Gue bawa modal 100 ribuan dan kita lihat nih untuk game kali ini apakah gue bisa dapetin cuan-cuan yang melimpah ya? Oke. Okay. Dan sambil kita menyocol-nyocoli ya, ya sambil kita pemanasan-pemanasan terlebih dahulu ya. Tentunya gue juga mau sahabat-sahabat temen gue nih yang udah nonton di sini yang udah mampir Gimana kabar kalian hari ini guys semoga sehat-sehat selalu ya Dan semoga lancar rejakinya dimanapun kalian berada nih amin ya Oke ini mantep banget anjir langsung meledak datuk kali 12 nya nih Wah wah wah luar biasa sekali nih untuk permulaan yang sangat-sangat indah ya Anjay. Oke. Okay. Waduh, langsung dapetin sensasional 910.000 nih. Nikmat mana yang kau dustakan sayang? Oke okay guys, kita lanjut lagi untuk pola kelas selanjutnya di spin cepat 10 kali ya. Masih di bed yang sama juga. Oke, okay, yang pastinya buat kalian simak maksimal terus aja videonya ya. Jangan di skip-skip biar gak ketinggalan info-info dari gue dan yang pasti jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya Dan aktifin notifikasi loncengnya terlebih dahulu Supaya kalian tuh gak ketinggalan untuk info-info terbaru terupdate dari channel gue ini Yaps benar ya Pokoknya kalau misalkan kalian aktifin notifikasinya tuh Biar kalian tuh dapetin notif terus dari gue setiap hari Dan kalian bisa dapetin updatean updatean terbaru ya Dari gue setiap harinya nih Lumayan juga kan nih kalian bisa lihat sendiri Saldo gue sudah diangkat 800 ribuan ya Oke Lanjut-lanjut dulu Nice. oke okay. nyebasnya ya, kalian juga nggak perlu khawatir di sini gue akan selalu memberikan tim dan rignya mengenai info slot gacor, bocoran slot gacor dan juga pola-pola slot gacornya untuk kalian ya jadi kalian perhatikan dulu untuk pola-pola dari gue karena di disini gue share juga buat kalian ya semoga pola-pola ini bisa membantu juga dan semoga pola gue bisa hoki ini buat para slotermania ya Oke, okay, yang pentingnya thank you, thank you juga buat kalian yang sudah stay tune di sini ya. Ya, semoga kalian bisa lah dapetin kemenangan-kemenangannya juga di situs yang gue mainkan ini. Oke, okay, mungkin banyak banget yang bertanya-tanya ya di sini: gue main di situs mana sih? Ya, yang pastinya ini situs juga mantap, terpercaya, dan juga gacor. Oke, okay, langsung aja di sini gue bermain di situs Permen Satu ya. Oke, okay, gue main di situs Permen Satu Oke okay guys disini gue juga tadi udah coba untuk cek ombak di 480000 ya mudah-mudahan hasilnya juga memuaskan Oke okay. Pokoknya buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk dibantu like, komen, dan di-share untuk channel ini ya Oke okay. Nice, matem banget Crop Trot, kali limanya boleh Oke okay, pokoknya buat kalian semuanya main santai-santai aja ya Gak usah yang terlalu terbawa hawa nafsu Ataupun terlalu brutal juga Karena kan ya namanya juga permainan ya Pasti ada menang kalah dan punya resikonya juga Jadi gue harap kalian mainlah sewajarnya Main sesuai feeling ya Kalau sekiranya feeling kalian lagi bagus Oke okay. gitu ya dan ya pasti sih dibawa ngopi aja, dibawa udut ya biar gak sepaneng ya lemesin aja dulu gitu ya. Jadi biar kalian tuh nggak terlalu terbawa emosional nih untuk bermain di game slot online ini ya. Oke, okay. Cerot dulu. mantap banget, woi gila gila gila ya. Aduh, ini nikmat mana yang kau bisa kan? Ini kalau begini caranya anjing dapetin profit dong. Oke, keren, keren, keren, keren ya. Nice, masih ada satu spin lagi nih. Oke, cerat yang terakhir anjir kali dua, cuy. Oke, nggak apa-apa ya. 11.700 dikali 11 oke okay, dikasih di cerita ya dan rasa juga cukup untuk skenario ini karena gue udah dapetin profit-profit yang mantap jiwa ya yang pasti buat kalian semuanya ingat ya ini hanya untuk sekedar hiburan saja tidak untuk ditiru, apalagi dicoba-coba ya khususnya buat kalian yang masih di bawah umur 17 tahun Oke, okay? dan jangan pernah untuk dijadikan sebagai pendapatan utama ataupun mata pencaharian sehari-hari, ya, karena ini hanya untuk sekedar hiburan-hiburan kita. Oke, okay, guys, pokoknya well, yeah, thank you, thank you so much buat kalian yang sudah nonton, yang sudah support selalu channel gue, ya, yang pastinya semangat selalu untuk mencari kegacoran kegacoran baru gue di Permen 138. Dan buat kalian yang mau join baru gue di Permen 138, kalian bisa langsung merapat aja ke sini, ya. Untuk link gacornya nanti gue akan taruh di pin komentar. Biar kalian bisa langsung klik aja join sekarang juga Oke, gue izin pamit dulu ya Sampai ketemu lagi di video berikutnya Ya pasti jangan lupa untuk dibantu subscribe channel gue ini Di like, komen, dan di share Oke guys, sampai jumpa Bye